Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik seputar idola kita Lesti dan Rizky pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik nomor notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Anda berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini Imin akan menyuguhkan kabar-kabar baik, kabar spesial dari idola kita Ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa, membanggakan sekali Kali ini, mengenai Leslar Metaverse, dikabarkan di laman akun Instagram Vinfolk Money bersahabat. Ya, kita simak tuh, ada postingan foto Rizky Pilar dan Rudy Salim, dan kita simak juga kalimat yang diunggah. Sejak dirilis, Leslar Metaverse telah berhasil dilirik banyak orang dari komunikasi web. Didirikan oleh Rudi Salim, Reza Wiratama, dan Rizky Bilar. Proyek Metaverse tersebut bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter. Gimana? Kamu penasaran nggak dengan Lesnar Metaverse yang memiliki konsep futuristik? Wow, luar biasa banget ya, idola kesayangan kita. Dan kita simak juga, para sahabat, Introducing Lesnar First. Lesnar adalah proyek kripto Currency dan NFT Yang memiliki visi untuk Menjadi ekosistem Metaverse Terbesar di Indonesia di mana Leslarverse akan Menjadi one stop platform Untuk segala kebutuhan web 3.0 Ini kebanggaan banget ya Leslar Metaverse Mudah-mudahan semakin mendunia Dan mudah-mudahan selalu sukses dan jaya Kita selalu mendoakan Buat Idola kesayangan kita dan bisnis-bisnisnya Amin Kemudian para sahabat kita juga mendapatkan info dan kabar dari Indosiar mengenai acara The Academy 5. Kali ini kita mendapatkan info bahwa acara The Academy 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar itu 29 hari lagi. Sebelumnya kita mendapatkan info para sahabat bahwa dangdut Academy 5 akan disiarkan tanggal 6 Juni kali ini disiarkan tanggal 28 Juni. Ini ada kemunduran jadwal di Persahabat. Coba kita simak dulu di kalimat caption yang dituliskan. 29 hari lagi, ajang pencarian bakat The Academy 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Academy 5 mulai Selasa, 28 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Kali ini diinfokan mulai tanggal 28 Juni, hari Selasa, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk jamnya, persahabat, tidak ada perubahan. Hanya hari dan tanggalnya saja yang berubah, persahabat, ya. Kali ini tinggal 29 hari lagi, tepatnya hari Selasa, tanggal 28 Juni. Banyak tanggapan, banyak komentar dan respon yang diberikan. Ada tanggapan dari Dinda Anus mengatakan Lah kok diundur terus tanggalnya Katanya tuh ya Dari Sinta Wijaya juga mengatakan Mundur terus katanya tuh Tetap kita support yang terbaik ya Mudah-mudahan idola kesengan kita Selalu menampilkan penampilan terbaiknya Dan kita harus simak juga nih sahabat Ada jawaban dari akun Instagram Rafael Indra, 07 mengatakan, "Ada bola piala presiden, ya, makanya diundur." Katanya, tuh bentrokan dengan adanya jadwal piala presiden ini, ada acara sepak bola, makanya diundur untuk acara dangdut akademi 5 kita, support yang terbaik ya, untuk idola kesayangan kita, Bunda Lesti. Nunggu Lesti, pastinya kita semuanya, dan siap pegang lagi tiap malam untuk menyaksikan idola kita tampil di Indosiar. Dan selanjutnya, para sahabat kita juga mampir ke unggahan laman akun Instagram Leslar Entertainment. Kali ini, mengunggah video, Papa Bilar, Bunda Lesti Kejora lagi memberikan hadiah untuk BBL karena BBL ini ulang tahun yang kelima bulan, disimak juga di kalimat yang diunggah. Sebelum Bunda Lesti sama Papa Bilar ke Paris, mereka sempatin waktu buat beli hadiah 5 bulanan buat Abang L. Wah, kira-kira wah, Abang L dapat hadiah apa ya dari Bunda Lesti sama Papa Bilar? Ada yang bisa tebak nggak nih? Kita simak sih persahabat di videonya, Bunda Lesti Papa Bilar lagi milih-milih baju. Kita doakan saja apapun itu mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk Abang L. Selanjutnya persahabat, kita juga mendapatkan info yang sangat bahagia karena vlog terbaru akan di-up juga di channel Youtube Leslar Entertainment. Pertama kali ajak BBL jalan-jalan ke akuarium Raksasa. Wow, Masya Allah banget ya. Ini kejutan untuk warga Konoha. Yuk sama-sama kita dukung support karya-karya terbaik idola kita. Jangan sampai lupa jam 7 malam persahabat. Vlog terbaru akan disuguhkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa masuk di cijaran trending. Amin. Kita juga masih menunggu kabar baik selanjutnya.